teman, halo. halo. ini kita Hai. lagi di rumahnya Hajah nina pagi 89 lagi hataman Alquran. yang punya rumah nih, yang punya rumah, yang punya rumah. Nah, Asli punya rumah. Alhamdulillah. Tapi ada nonton Nol nonton kabade abrim lah. kabade. Tidak ada, tidak, tidak dahulak, ada, tidak ada, nih teman-teman upus nah, nih nasinya tuh wuh uhuh, nasinya luar biasa nasinya nasi kuning Hmm. Mantap, Mantap. Hmm. Okay. dah, lo wakilnya ditukang. Mohon wakilnya, iya, apa? Minimal sepuluh, maksudnya, maksudnya, maksudnya, maksudnya, Momen bagus sih kita ambil. Nanti di live di ini ya dibuka ya. Di YouTube Amir 69. Di like, di subscribe lagi. Kakak rek dong. ya. Mana? ya anggur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 <imitar> <menstrual> nah, nah, ini kita, nih, kita Alvin, lagi, teman-teman kita nih, ya. Hartapan Al-Quran, kelompok kelulusan SPG tahun 89. Bagaimana menurut Anda? Silahkan uh, netizen untuk uh, komennya, ya. Tak nah, itu. Kita kumpul dari berbagai daerah ini. Ayati kali kali kali ca maghrib, Ayati ayat kali Ayat timnas. Aduh, kita di kali klaster amin. apa ji? Klaster Dalas. Sera. Serang. Kota Serang. baru. Hmm, nggak baru. Assalamualaikum. Hadir nih Pak. Subhanallah luar biasa sekali acaranya. alam dari Siapa nih? Boris. Boris. Ya, Kang Boris, terima kasih. Insya Allah, di ini ya, hai, hmm. nomor oh. terhiji. Ya, gimana cara kita? Silahkan komennya ditunggu ya, teman-teman nya. Itu jepala <suara> setan minum Buat ladaan-ladaan. ada ya <suara> Allah. itu ini mundur, kita kita variasi doang, nih nih, di Dallas klaster kota Serang di belakang kita di dapur bapak <laughs> bapak ya asal kiri nggak tuh ini eh, yang punya rumah tapi belum belum belum makan kita kita tamunya aja yang boleh pedang gimana bapak. dan bayim nggak ikut kan E, pas cuti baru cuti pertama ini katanya tuh ke haji. ini oh, ya. oh, ya. Admin yang ini nih. Admin Hatam, uh, admin uh, apa namanya Hataman Alukuran kita nih. Ya. ya Haji Ihin. Yang ini. Yang tempat. Kang Ace. Dan yang. Dan yang... Ini Kang Amir. kau udah hati Oh, lu ngaku aja orang. Dan bebatur. batur. Disari asih ke kanan. Terus lewatan mos, muter mos, muteran mos. Kota Sarang Baru. Kota Sarang Baru. Maka itu sudah prakson kepala. Ini yang terbaik di dia. Pada mana, kota. Apalui, ini teh dulu kiri Ada Ade Yang ini. teh Yang itu teh siapa? Teh Sri. Teh Yang ini teh Neng. Yang mana siapa, oh, Teh Yang Ini enggak apa ya? ya? Yang, <laughs> yang mana, Teh? Sendiri ini dan rumah nih, tuan rumah, nih. Mati, mati, mati, mati, tuan rumah, tuan rumah. Angin, yang ini, Teh. Mantap banget, mantap banget! Ya, Ayo, Kak kita kita Ayah! Ya. Ayo, ya. Kak Ayah! Ayo, Kak Ayah! Ayah! Ayo, Kak non, Ayo, Kak Ayah! sih? Non Ayah! Ayo, sih? Non Ayo, Kak Ayah! Ayo, Kak Ayah! bukan gadis Sus Ayo, sus ini sesnawan, sesnawan, sesmayah, sesmayah, ini uh, sesnawan. <laughs> oh, ah, eh, kampur aja bu, eh? Sesoni, sesnawan, ses. Oke, minimal minimal enam menit lah belum. Eh, udah tujuh menit, tik. Hmm? Halo. Dulu kecil mungil ini. Ya. ya, kemudian sahabat teknik, terima kasih udah hadir. Uh, Kang Boris, terima kasih udah hadir. Nah, ini lagi kataman oke okay, itu saja mungkin ya. yang bisa kami siarkan langsung ya, ya, ya. dan nanti siaran ulangnya ya silahkan okay. jangan lupa di amir subrek. mahmud 69 subrek jangan lupa subrek. Subrek. subrek yang nah. baru yang baru masuk subrek yang sudah biasa masuk kolom eh, kolom komentarnya diisi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makan itu hmm makan ya Ya. Tak.